Sahabat yang ini doa dari kita semua. Alhamdulillah di jadwal ya kita selalu dukung, kita selalu support buat les dan Rizky Bilar dan selanjutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan lebih spesial ketika lama relasi dan Rizky Bilar dan dengan bahagia Rizky Bilar menyikat. mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada lesti dan rizky bilar. Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan dari ayah kejora di akun keluarga pribadinya. Ayah kejoras malam kita sebut juga tentunya ayat kejora mengucap sebuah kalimat yang sudah disebut dikatakan alhamdulillah dan banyak juga orang sahabatnya semuanya dilancarkan banyak sekali tentunya komentar juga dalam postingan tersebut salah satunya ada komentar dari bang putra situ mengatakan alhamdulillah semang melihat ayat kejora tuan sahabat yang dan, alhamdulillah tentunya kita juga merasa semang melihat ayah kejora bahagia mana tentunya putri tercintanya yang akan tentunya melangsungkan acara pernikahan persahabatan setelah tentunya kemarin dilaksanakan acara tunangan. Selain Bang Putra juga banyak sekali komentar dan tanggapan dan respon dari para fans. Ya, ini ada komentar dari akun Instagram Lesti Dilacar nih mengatakan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Luar biasa persahabatnya berkat saja mampu ya satu ya foto keluarga ini eh, luar biasa persahabatnya ada banggilan. ada istri tercinta juga dan ada cara tunangan selesai dengan kilat dan selangkah lagi akan menjadi suami istri yang sah seperti ya diberikan kepada leslar Les dan rizky bila tentunya dari kedua leslar pusat teh fitri karlima ya, kita lihat teh fitri mengunggah sebuah momen harus spesial lamar Les dan bila ini petunjuk kita bahagia apa sahabat ya tapi terjual atau doa kita dituliskan alhamdulillah lamaran diterima ya Allah terharu dan bahagia banget bisa ikut kawal leslin